Nah, kita udah hampir sampai ya. Kita lagi mencari susu Dinko ya. <laughs> Pencarian susu Dinko ini, anak siapa yang minta ini? <laughs> Coba ya, kita ke Indomaret dulu karena ini kita parkir. Sepertinya saya menemukan nah, ini, ini, ini. Ini tuh, lihat oh. tuh gambarnya. gambarnya. <laughs> Adek -adek. Oh ya dua cowok <t -anak> Dua cowok dua... <t -anak> Ini apa ini? Beneran, <t -anak> Apa ini? Lebah bahaya ini bahay. Wah. Bahaya, bahaya ini ini Bahaya ini Mana dia? Lah masih bisa Taduh Eh banget ya aku Kamu lihat aku lagi Eh mobil kok biru Lampu kajibu tuh langsung menalah mobil kok biru mobil kok kuning bang mobil kok kuning bang pelanggan ah ini mobil kuning tapi hmm. mobil kuning itu lembut, mana? lembut ya kalian gimana bukan mana dia oh ini nih es labu susah santai saya tambahin ya halo keluar Nah saatnya kita balik. Ada servis kebelah, kocok. Ah kebelah. Ini servis kebelah. Oh iya. Apa Mobil putih. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh itu tuh ikut apakah ini teori apakah ini teori pakai wajah lu apakan berita nunggu nunggu naruh pake disitu siapa kecek ini bikin nancep naruh pake disitu siapa Nancap ini loh lap nomer lu nancep lap nomer ku nancep woi tolong aduh bisa nancep ku cerdinus aku nanti ga nancap mobilku. ikut Wah, aduh, sampai ke sampai kemana ini? Ke mana <tip> ini? Maafin kau, maafin kau, maafin kau. Tempatkan tris. Ada apa? Di durusannya ada apa? Gak ada apa. Gak ada apa-apaan kayaknya. Hah, serius? Mending hmm. hmm, kita coba ya. Kita coba. Gak ada apa-apa. Ada <tip> gunung gocek ini gunung. ini gunung. Wah, itu gunung itu. Eh, eh, eh, eh, kok kesini? Eh, di doang mau buat foto. Aku kan mau punya orang. Oh ini jauh. Kukira udah sampai di Oke, satu, dua, tiga. Yo. <coughs> <larang> oh, kanan, kanan. AAAAAAHHHHHHHHH kanan nih Iya, ya kanan kanan kanan kanan Kanannya siapa kanannya siapa itu? siapa Eh. Ya Ayo, kok diam di arah situ. Eh, Amun, apa Di Ya udah. tahu. Lah terlihat Mana? Loh mana? Dan di belakang ada embeli. ubur Lari-lari-lari ada baru. B.O.V, woy nuh, serem banget gaya, orang <im bottles> oh, person, ya? iya, <m on behaviors> pelanggan pelanggannya make, a... make pelanggannya orang kaya serem Mana kenal pot yang gitu deh <m Marshall> kenal pot kamu kenal pot enggak yang kenal aku heheheheh <sedhtaking> di ya. kenalan aduh Oke, ini teh ketika aku punya Bro? apa ya? di situ ya. Oh ya, oh ya. Oh ya Oh di sini, Pak. Ada sini-sini Sini, aku ikut. tahu. Tahu sana. Nah, ya Oh, ini tidak. Kayaknya di di mana? setauku tempat rasanya itu ada di daerah sini kanan-kanan tolong ya renge tolong sims malabim mbak oke ada ini gue apa ini kenapa udah rumahnya upin Aku mau upin wuhh dihajatan guys hajatan hajatannya makanya kentang goreng sama cikitaro <laughs> coklat, coklat, apa, ya? minum ada, minum ada wih mantap ya ini namanya apa ini makanan apa ini ini kaki manusia bisa dimakan <laughs> makan saya aja pak ini makan saya aja <laughs> ada jatan di sini apakah di dalam ada orang aduh dur apakah di dalam ada orang Mana ini kita bisa nonton TV di sini. TV nya pak Nanda, <laughs> pak Nanda menjadi putih. Bisa, kalian duduk situ nanti ada siaran langsung. bentar ya. Halo di sini Bapak Teguh dan kali ini kita akan menjadi televisi ya. <laughs> Ali, Ali, aduh, langkut. ya tolong, tolong, apa kamu <tuh>. buat saya? Dia saya menunggu di sini. Tidak tahu masih. Saya menunggu di sini. Apa menurut saya? Di bawah nih, di bawah. Kau bumbunya Indomie. Yo nanti bumbunya nggak usah pakai bumbu ya, betul sekali. <tuk> <tuk> <tuk> Tapi, dan ini ada tabung gas, nggak tahu nih gasnya mau diapain? Di gas. Kok semuanya. sekarang mobilnya bisa berkurang bensinnya? Ya, buang-buang, buang-buang, nggak buang. jadi, nggak jadi. <tuk> eh, hey. masa hey sekarang bisa berkurang eh, loh. Berkurang ya? Wow. Apanya? CPS. Berkurang oh. loh sekarang oh, ya oh, loh. Oh, 143, 149. mobilnya nah. ini. Nah. Ini ke persapaan. ya. Tahu oh, bulat sekarang dijual berapa oh. nih? Um, 400 juta. Serius. Iya benar coba cek aja, coba jual aja Jual-jual kamu aja, kamu aja, aku enggak Emang bisa ngeliat duit nanti? Kalau 5 juta, m baru mau ya Oh iya 400M, siap pak m Ini ini mau buruk, nih? Itu tes, tes? Itu tes, berapa tes? Tiga puluh delapan, satu empat, satu empat, tiga ini mungkin iya, Mbak. Sih, iya, Mbak. Sih, iya, Mbak. Sih, iya, Mbak. Sih, iya, Mbak. Sih,